Sebelum kita Mas belajar kita luruskan besarnya rapikan pakaiannya ya Mari sekarang kota kelas naik memandu anak-anaknya untuk menyiapkan baru berbalas sudah sebelum belajar ya sudah kita membaca ayat-ayat atas suatu lokasi ya dan ayat pendek dan Plus. Ya, bagaimana sudah? Membaca sebab pakaian yang saya pendek. Sekarang kita mari memasuki pelajaran. Yaitu pelajaran pendidikan agama Islam. Ya, pendidikan, pelajaran, pelajaran pendidikan agama Surah Al membaca surah Al-Fatihah membaca surah Al-Fatihah anak-anak mari kita amati dan cermati pelajaran yang ada di atas yaitu membaca surah Al-Fatihah ya, dengar bebayang anak amati dan cermati Yaitu membaca surah Al-Fatihah Ya mari kita sama-sama Membaca atau mempelajari surah Al-Fatihah Yang ada di depan kita ini Ya lihat semua Mari kita sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim